Berita emas tanggal 15 Juni tahun 2022, harga emas naik ke atas level $1.810 per troy ounce namun masih berada di sekitar level terendah 1 bulan. Fokus para pelaku pasar saat ini tertuju pada The Fed, yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga secara agresif. The Fed akan mengumumkan keputusan terkait kebijakan moneter terbarunya pada hari Kamis dini hari nanti. Terkait hal ini, The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin atau lebih besar dari perkiraan sebelumnya guna mengendalikan inflasi. Sementara itu, pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat juga memicu kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya resesi, sehingga memicu aksi jual di pasar keuangan, termasuk emas. Kedepan, Para analis memperkirakan harga emas akan turun lebih lanjut lantaran investor mencoba mengurangi risikonya seiring adanya ketidakpastian seputar inflasi dan ekonomi. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Juni tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi